balik lagi bersama aku bang Abdul. Jadi kali ini aku mau buat tutorial atau cara menyetem ukulele yang baik dan benar. Ya, hmm, lumayan banyak juga pertanyaan yang datang ke aku. Bang, kayak mana sih caranya nyetel atau nyetem ukulele 3 atau kentrum? Ada yang bilang CEA Nah, tapi suaranya kok nggak nyaring ya? Nah, jadi rahasianya itu ada di tali tiga, teman-teman. Ah, ya langsung aja kita praktekkan kayak mana caranya. Terakhir. Tapi yang harus kawan-kawan butuhkan untuk nyetel ukulele ini teman-teman harus punya ini aplikasi ukulele tuner nah langsung aja lah kita download dulu sebentar ya ini dia kulili tuner yang paling atas ya nah ini dia Hai nampak ya langsung aja kita download install uh, udah siap aplikasinya ya kan tadi kan dah teman-teman download, langsung kita buka, nah ini tampilannya ya, baru tuner, widget tuner, Nah ini dia tampilannya, tak mana ya sini, nampak nggak, nampak ya, terus ini kan masih Jadi kita buat setelan yang nyaring, kayak keturunan-keturunan yang udah profesional itu ya, nggak bisa kita sebutkan namanya karena menjaga kode etik jurnalistik. <laughs> Jadi kita mulai. Jadi senar satu A ya A. lepaskan ke A. setengah. Ah, lebih Ah, baru senar 2 e. Baru senar 3 C. cea yang standar, jadi dia ya suaranya nggak begitu nyaring. Jadi kalau yang mau nyaring itu, rahasianya ada di tali tiga ini. Ini kan udah cea, cea. Jadi c-nya ini kita naikkan satu lagi, kita putar aja lagi, kita cari sampai dapat c. Putar terus. Ah. udah C lagi kan jadi kita naikkan satu octave lagi jadi paskan tengahnya nah pangan C B nah, nah, Jadi cukup sampai di sini tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman teman yang masih pemula jika ada kekurangan saya minta maaf uh, tulis saja di kolom komentar apa komentar teman-teman ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh